melihat kejadian langsung pencoblosan oleh KPPS pencoblosan langsung oleh KPPS iya. KPPS KPPS berapa ini KPPS TPS 08 Dusun Winosari Desa Karanjati, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Minosari 08 Winosari Kecamatan? Kecamatan atau Desa Dusun Winosari Dusun Minosari, Desa Karangjati, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro Kecamatan Wonosegoro Wonosegoro Kabupaten Boyolali, Kabupaten Boyolali, ini di TPS berapa? TPS 08, 08, 08 itu? delapan, 08 delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, Ketua KPPS nya Jumadi Jumadi di, oke, okay, terus bagaimana modusnya, caranya dia caranya, berapa yang dia coplos tahu? Sepengetahuan uh, saya kurang lebih lima belas. tahu dari mana jumlah itu? Uh, saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan, ketika itu ada ada di mana dia, uh, saudara? Saya di tempat kejadian, saya Tem di tpsnya. Di tpsnya? Iya. Boleh mau masuk tps? Boleh. Di bilik itu? Sa saya di samping saksi-saksi. Di samping saksi-saksi. Iya. Terus nyoblosnya bukan di bilik? Nyoblosnya di bilik. Di bilik. Bagaimana bisa tahu kan ketutup? Saya aja dengan istri saya masuk itu nuleh samping, gak bisa loh. Anda duduk di ruang, di tempat duduk saksi bagaimana? Terlihat secara langsung, Mbak. Saya... Loh, kan Kalau di dalam bilik kan tidak secara langsung terlihat. Iya saya punya rekaman videonya Oh bukan Kita tangkap dulu dengan visual Secara sederhana dulu Anda kan duduk Di deretan saksi iya. Ketua KPPS yang nama Jumadi Mencoblos Surat suara 15 surat menurut saudara Itu di dalam bilik Mohon maaf Pak, bukan ketua KPPS tapi anggota KPPS. Hmm. Tadi paham saya ketuanya. Bukan. Bukan, anggota KPPS. Anggota KPPS. Ya, tapi tetap substansinya kan nyoblosnya di dalam bilik. Iya. Bagaimana Saudara bisa melihat? Kan biliknya ada tutupnya. Yaitu orang yang mempunyai hak suara itu datang. Ah. Datang kemudian ngambil surat suaranya. Iya. Si Anggota KPPS-nya itu jaga-jaga di bilik, berdiri di bilik ketika yang punya hak suara tadi sampai ke bilik itu KPPS-nya mencobloskan. Iya, tapi itu kan, Mbak. Itu kan ketutup oleh kotak itu, seng itu, seng atau apa ya? Ketutup kan? Bagaimana bisa melihat? Kalau itu ada pemilih yang kemudian dicobloskan segala macam, bagaimana caranya? cara melihat saya melihat secara langsung iya artinya melihat kan itu ada tutupnya toh ada tutupnya bilik itu uh, bisa diputarkan videonya eh uh, nanti saya izin ketua dulu iya. tapi jelaskan dulu itu kan ada tutupnya mm -hmm, iya. bagaimana Anda bisa melihat terlihat itu kan tutupnya kan begini bentuknya jadi saya itu saya dari sudut sini terlihat dari samping seperti itu Hmm. Yakin betul bahwa itu Jumadi itu anggota KPPS itu Mencobloskan Pemilih yang akan mencoblos itu Yakin betul pak Tapi itu bukan Jumadi namanya pak Itu anggota KPPS bukan Jumadi namanya Kok anda itu bagaimana Ket Tadi bapak nanya Ketua KPPSnya siapa namanya Jumadi Tapi yang mencobloskan itu bukan ketua KPPS Ya karena anda pertamanya ada Ketua KPPS mencobloskan Makanya yang saya kejar adalah identitas ketua KPPS-nya. Saya bilangnya anggota KPPS. Itu belakangan. Ya sudah, nggak usah kita berdebat. Itu ada ralat yang benar adalah anggota KPPS anggota. yang bernama Jumadi, eh, bukan Anggur. Jumadi. Hmm. Siapa namanya? Komri. Hah? Eh? Komri. Komri. Komri. Komri. Jangan berubah lagi ya. Nanti berubah lagi. Komri anggota KPPS. Desa Wonosari Mo, Minosari, Dusun Minosari, Desa uh, Wonosgoro, Kecamatan Wonosgoro, Boyolali <tuh> Oke okay. Jadi Anda yakin persis Melihat ya Sen. Kok bisa Memang yang minta bantu untuk mencoblos Itu berapa orang Kok Sen. Anda bisa sampai punya hitungan 15 itu. Karena melihat langsung proses pencoblosannya itu. Ya, apa orang 15 berkerumun di situ minta dicobloskan. Jadi selama proses pencoblos ini, saya di sana. Iya. Teknisnya bagaimana tuh? teknis acaranya bagaimana ya? Apa setiap orang datang satu Pak cobloskan atau sini saya cobloskan bagaimana? Jadi di sana setelah pemilihan itu saya baru tahu ternyata di satu dusun itu ada kesepakatan Orang yang tidak tahu dan orang yang sudah lanjut usia Itu akan dicobloskan Seperti itu Pak Ini yang yang dicoblos ini orang yang tidak tahu dan orang yang sudah Lanjut usia Iya ya. Apakah orang yang dicobloskan itu Mengucapkan secara sukarela pilihannya Atau tanpa ditanya kemudian yang mencoblos Kumri Saya tidak tahu Tidak Pak. tahu Oh itu jadi Ada kesepakatan apa sudah tahu itu kesepakatan itu dimana di mana dibuat di dusun pak ya anda Ketika. menyaksikan saya tidak menyaksikan tidak menyaksikan tahu dari mana bahwa itu ada kesepakatan tahu dari warga sana dari warga sana ada kesepakatan berarti Kombi itu mencobloskan memang sudah mandat dari kesepakatan Saya kurang tahu Eh? Saya tidak tahu kalau Loh itu. katanya sudah ada kesepakatan Kemudian Komri mencobloskan Dasarnya kesepakatan itu kan Mengikuti cara berpikir dan apa yang sudah terangkan Nah persoalannya apakah Komri itu kemudian menanya dulu Ibu mau milih siapa Saya cobloskan karena sudah sepuh Kalau itu saya tidak tahu Tidak Pak. tahu Apakah kemudian tanpa ditanya kemudian Komri Mencoblos sesuka hatinya juga tidak tahu. tidak tahu. Itu sudah hitung sampai 15 Kurang lebih. Kurang lebih. Itu pakai jeda antara satu dengan lainnya ataukah sekaligus berkerumun gitu, Mbak? Pakai jeda, Pak. Jadi tergantung siapa yang datang. Oh, bukan datang? Tapi selama ada 15 orang itu Anda masih di situ. Iya. Anda saksi nomor berapa sih? Saya bukan saksi, Pak. Oh, kenapa duduk di, saya, di transaksi? Saya, mendapatkan tugas dari uh, saya adalah relawan dari Abdi. Dari? Abdi. Ab? Aliansi Peduli Demokrasi Indonesia. Aliansi Peduli, memang dapat izin untuk? Iya, saya punya surat izinnya. Saya juga pakai. Dan diizinkan persis. oleh? Diizinkan oleh, oleh. ketua KPPS Oke. <tuh> Kalau kemudian apa yang sudah dilakukan atas kejadian itu sebagai? Pemantau atau aktivis? Sebagai pemantau saja, Pak. Eh? Pemantau. Ada nggak saudara tuangkan keberatan atau sampaikan keberatan kepada petugas di situ? Tidak. Tidak. Terus apa eksistensi keberadaan Anda di situ ya kalau begitu? Saya mengawasi. Saya mendapatkan tugas. Iya. Apa mengawasi itu kemudian begitu ada kejadian dicatat saja, kemudian tidak ada pemberitahuan kepada petugas? Eh, Pak ini kan tidak boleh. Mesti. Kalau itu yang memberitahukan tidak boleh itu saksi dari pihak? Enggak, yang ditanya bukan saksi. Kalau saksi otomatis, dia memang punya uh, hak untuk keberatan. Tapi yang ditanya hmm. anda, anda sendiri dengan dasar sebagai relawan tadi? Tidak. Tidak ya. Saudara tahu di situ perolehan suaranya berapa? Tahu. Berapa untuk 01 Khususnya saya tidak, saya lupa pak. Hmm? Saya lupa tapi di catatan ada. Catatan di mana catatannya? Di HP saya. Uh, busya dibuka. HP saya di bawah. Oh, diminta ya. Diminta. Yang menang pasangan nomor berapa? 01. 01. Dicatat ya yang menang 01. Uh, baik. <kuh> ada lagi yang mau dijelaskan? Uh, saya mendapat intimidasi. Intimidasi? Dari? Dari... Terus terang dari siapa? Dari banyak orang. Banyak orang harus Jadi, jelas. Di, tepat pukul 11 malam saya dipanggil ke... Kapan itu? Tanggal 19. 19, bulan? Bulan April. Bulan April, oh, dua hari setelah? Iya. Hari H. Apa itu bentuk ancamanya? Jadi... Pada malam itu saya dipanggil ke rumah salah satu warga. Anda juga penduduk situ? Iya. Di kampung... Iya. Kampung apa namanya? Dusun Winongsari. Dusun Minosari. RT berapa? RT 04. Ada berapa RT dusunmu? Ada dua. Dua. <tuh> Baik, bagaimana bentuk ancamanya? Jadi, pukul 11 malam saya dipanggil ke rumah salah satu warga di sana hmm. sudah ada ketua KPPS sudah ada salah satu anggota KPPS tokoh masyarakat tokoh agama perangkat desa ya. kader partai dan beberapa preman ya preman iya preman kampung di situ iya di sana saya perempuan sendiri uh, saya apa substansi ancamannya apa ketika oh, di saya, forum itu saya ditanya Uh, posisi saya di sana sebagai apa? Kenapa ada video yang viral? Oh, ketika itu memang.